serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar Tentunya baiklah para sahabat selari dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini bang mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Kabar pertama persahabat ya, kita simak di kabar spesial yang membahagiakan juga nih Dikabarkan dari akun lagi.com persahabat Ini menggambarkan soal Bunda Lesti Kejora Bersama peserta audisi online Dangdut Akademi 5 persahabat ya Disimak nih kabarnya Peserta audisi online The Akademi 5 ini Ungkap pernah dapat baju dari Lesti Janji akan pakai jika lolos Wow Masya Allah banget ya, dan disimak dulu nih dari kalimat caption yang dituliskan Setelah absen selama 5 tahun dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2017 download akademi 5 akhirnya digelar di tahun 2022 karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 Indosiar menggelar audisi secara online yang sudah dibuka sejak tanggal 7 Februari lalu hingga 31 Maret mendatang setelah mengikuti audisi beberapa peserta pun Berbincang-bincang dengan awak media, mereka bercerita tentang pengalamannya saat audisi online hingga tujuannya mengikuti Dangdut Akademi 5. Salah satunya adalah Jana yang berasal dari Situbondo, Jawa Timur, gadis berusia 23 tahun itu mengaku mulai menyukai musik Dangdut karena mendengar suara Lesti. Wah, Masya Allah banget ya. Ia pun terinspirasi untuk menjadi penyanyi Dangdut seperti Lesti. Jana pun menceritakan bahwa pernah mendapatkan hadiah baju dari Lesti, karena ia memang adalah Lesti Lovers. Nama fans Lesti yang selalu hadir ketika Lesti datang ke Jawa Timur. Jana yang juga suka menyanyi, dari panggung ke panggung itu berjanji akan memakai baju dari Lesti saat nanti lolos audisi. Masya Allah, bangga ya ternyata Jana ini adalah... Salah satu bagian dari Lesti Lovers, masih Allah, mudah-mudahan lolos, persahabat, ya dan bisa memakai baju hadiah dari Bunda Lesti Kejora Amin. Dan tentu, persahabat ya, kita simak nih, ini adalah jannah, Persahabat ya, peserta audisi online, dan akan ke mudah-mudahan bisa lolos dan bisa memakai baju yang dihadiahkan dari Bunda Lesti Kejora luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat ke unggahan berikutnya. Ini ada kabar bahagia juga untuk kita semua persahabatnya dalam ajang AJTV Music World 2022. Porolihan sementara di aplikasi Jux di kategori penyanyi dangdut paling ngetop Alhamdulillah bunda Lesti tetap di posisi pertama persahabatnya di atas Via Valen. Doakan saja mudah-mudahan Lesti Kejora bisa membawa pulang piala penghargaan. Ke kabar selanjutnya, ini ada kabar vitamin bahagia yang kita dapatkan di pagi hari ini Muncul juga, perasaan ya <gifat> Vitamin bahagia langsung dari Kak Wanda Harat nih Memposting sebuah postingan video bersama Bunda Lestin, Papa Bilar Bunda Lesti cute banget dan Bapak Bila lagi sibuk makan. Dan kita lihat nih, ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Kak Wanda. Thank you for today sayang-sayangku oleh dan Rizki Bila yang sibuk makan. Hehehe, see you soon, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya diberikan kesuksesan. Amin, Ya robbal Alamin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar on Skorsik. Perhatikan juga di kalimat komentar, banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan. Yani dari akun Mida mengatakan, Papanya Abang El kelihatan lapar ya, katanya tuh, aduh, Masya Allah banget ya, sepertinya kelelahan sih. Kita doakan saja, mudah-mudahan mereka selalu sehat dan bahagia. Selanjutnya, proses ada komentar lain diberikan. Dari akun Noveti Kerdia mengatakan di kolom komentar, Selalu dapat vitamin dari IG seorang lain, itulah ciri-ciri. Dari Leslar, untuk udah terlatih dengan kesabaran selama ini WKWK, yamin <gif> Ini sih luar biasa kita banget ya, Masya Allah Yang penting kita mendapatkan kebahagiaan di pagi hari ini Doakan saja, mudah-mudahan mereka selalu sehat Dan selalu memberikan vitamin bahagia, kejutan-kejutan yang luar biasa untuk kita semua Amin untuk selanjutnya persahabat, jangan lupa juga mungkin akan menginfokan bahwa nanti sore, tepatnya hari ini persahabat ya, jam 5 bakal ada vlog nih dari channel youtube-nya Ayah Gejora Channel, ini terbaru banget ya, Ayah Gejora menciptakan lagu dan langsung menyanyikannya mudah-mudahan banyak sekali yang minat di lagu yang akan diinginkan oleh Ayah Kejora ini Masya Allah lagunya pun ini keren banget kalau kualitas suara memang luar biasa the best ya Ayah Kejora Pantas banget nih Nur sama Bunda Lesti memang Ayah Kejora pun suaranya luar biasa jangan lupa persahabat ya saksikan hari ini jam 5 sore di Ayah Kejora Channel kita masih menunggu kejutan lagi persahabat Tentu kita masih menunggu vitamin bahagia dari idola kita tetap stay tune terus di ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.